Ya, beberapa perguruan tinggi hari ini sudah mulai menginternalisasikan kegiatan-kegiatan eksternal mahasiswa itu ekstra itu maka Anda menjadi aktivis dapat nilai Pak Rehbaw saya tolong jangan tanya berapa lama saya belajar hari ini kemudian mereka yang aktif menjadi ketua-ketua organisasi itu bisa dikonversi menjadi nilai akademis, karena di sana ternyata dia belajar leadership, belajar problem solving, dia punya communication skill yang sangat bagus, dan dia bisa membangun jaringan, bahkan menggerakkan. Bapak-Ibu, belajar itu menurut saya <tuh> Kalian tukang butuhnya konvensional. <tuh> Salah itu. Sini <c��> sih? Oh iya iya terima kasih, terima kasih. Masih sekarang semakin lucu, kita yang terhormat segenap guru besar, orang tua, wali wisudawan dan wisudawati dalam acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini yaitu acara Dies Natalis ke-62 dan Wisuda Sarjana dan Magister tahun 2022 Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Bapak Komjen Pol Dr. Dr. Andes Boy Ramli Amar, MH, dan Sekretaris Utama BNPT Republik Indonesia, Bapak Bang Bang Sunodo, AKMMJA. dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pimpinan Universitas Profesor Dr Mustopo Beragama tahun 2023 dalam rangka Disnatalis ke-62 dan wisuda Sarjana Magister Universitas Profesor Dr Mustopo Beragama kami buka. Berikan sambutan yang meriah yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo SH di kumlot, boleh angkat tangan gak? yang kumlot boleh angkat tangan gak? berdiri dong yang kumlot ini prestasi loh oh. ya, ya ya ya biar orang tua, kawan-kawan semuanya bisa melihat bahwa putra-putrinya Serius dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Terima kasih, dan tentu saja, pasti yang ada di tribun sangat berbahagia pada hari ini karena keluarganya, orang-orang tercintanya, hari ini bisa diwisuda. Saya dulu juga pengen kumplon, hanya ampet. <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Pak Rektor dan seluruh warga besar Universitas Mustopo agama yang sangat saya hormati. Tentu hari ini hadir orang-orang yang sangat berbahagia para wisudawan. Apa ya sudah uangnya habis untuk bayar SPP. Iya. Tapi Iya, itu fungsinya. Hadir juga tentu keluarga besar yang hari ini sudah menanti-nanti Kapan keluarganya di sudah? Betul ya Bapak Ibu ya? Dada-dada lagi di sana. Yang sebelah kiri saya juga sama ya. Oh menanti juga? Oh Ibu-ibu dada-dada. I love sekali. Yang di depan saya juga sama ya. Luar biasa. Tapi saya ingin bertanya dari awal. Siapa para mahasiswa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sini memasuki gedung ini meminta restu orang tua mencium tangan orang tua ada enggak jauh Terima Pak kasih Terima kasih rektor mahasiswa Bapak ternyata melakukan itu luar biasa Jangan-jangan yang lain tadi sedang sibuk, Gak sempat. Jam 3 tadi kami sudah bangun dan dan aja lama sekali, emang penampilan itu penting. Dan tentu hadir di sini para undangan yang sangat terhormat, Pak Boy Taufik terima kasih dari BNPT hadir, wah lengkap ini. Cara di, di depan juga. Pasukannya lengkap di ada desain, mas Bedi, teman saya ini, saya biasanya sering lihat di TV tadi bisa duduk bersama senang banget saya, mau selfie gak enak. Dan para undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya Pak Rektor agak grogi sebenarnya, Bapak Ibu, ini orasinya ilmiah, kadang-kadang saya juga tidak ilmiah Ibu. Tapi saya siapkan betul dengan kesetresan yang sangat tinggi kemarin. Nah, jadilah naskah ini. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, terlepas dari semua yang tadi saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada seluruh wisudawan sekaligus mewanti-wanti bahwa era yang kita hadapi saat ini tidak ringan. Dan tentu saja, kalau bukan lulusan Universitas Das Mustopo, pasti mentalnya sudah jatuh. Tapi kalau ini saya lihat mentalnya pasti luar biasa. Hampir tadi saya perhatikan satu persatu raut mukanya. Mulai saya masuk dari sana, wah, wajahnya berbinar-binar sampai saya duduk di situ. Sebelah saya, Propendi ini ahli komunikasi. Seluruh sambutan tadi, Pak, yang dilakukan di podium ini diperhatikan dengan sangat luar biasa. Semua tenang, semua serius, mendengarkan dengan baik. Bahkan beberapa di antaranya tuh sampai merasakan matanya terpejam lama sekali. Sampai saya agak kesulitan kesulitanin membedakan apakah ini sedang tertidur atau sedang serius. Tapi... Saya kira yang serius Pak tadi Pak Percayalah itu Dan tentu semuanya Para wisudawan sangat tahu Sangat paham, paham Bagaimana Prof. Mustopo Pak Mus ini di masa-masa perjuangan Beliau saat itu Berjuang sampai dengan Lahirnya Universitas ini Tahun 60an ya Tahun 60an Tua banyak dengan syarat pengalaman yang sangat hebat. Dan minimal referensi perjuangan yang mesti kita pegang agar bisa selamat dari berbagai macam krisis adalah perjuangan pendiri. Ini yang mesti kita sama-sama lihat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati para wisudawan yang berbahagia, saya ingin bercerita sedikit saja. Anda di wisuda di tengah era yang menarik. Karena situasinya tidak pasti, disrupsi terjadi di mana-mana dari kementerian menyampaikan, dan kemudian kita harus beradaptasi. Maka kalau hari ini saya bertanya bagaimana cara kita beradaptasi, apakah adaptasi itu akan berbanding lurus dengan IP? Ada yang IP-nya dua komando boleh berdiri? Gak usah, gak usah, gak usah. Ada pasti kemudian diperlukan dengan program merdeka belajar tadi. Semerjeka apa kita belajar, sehebat apa kita bisa melakukan itu. Kalau kita bisa melakukan itu, Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya, rasa-rasanya Anda akan menjadi orang yang selalu survive dalam segala kondisi itu. Saya sih tidak terlalu risau apakah setelah ini Anda bisa bekerja atau tidak. Tidak terlalu risau saya karena demikian banyaknya pekerjaan yang hilang tapi ingat, banyak pekerjaan baru yang muncul bahkan tanpa diduga kalau dulu orang tua meminta jadi TNI, Polri, jadi pegawai negeri pegawai BUMN katanya bayarnya lebih banyak tapi pegawai semua mungkin jangan hanya pengusaha akan mengatakan kamu jadi pengusaha saja paling tidak ya warisan papa buat kamu semuanya gitu yang dapat insentif itu tapi kalau melihat sejarah perjuangannya pak rektor maaf pak rektor betul ya pak dulu tukang sabu ya pak lulusan SMP tukang sabu hari ini jadi profesor dan jadi rektor kawan-kawan wisudawan tentu berbangga karena ada evidence di sini orang yang menapaki seluruh perjuangan hidup sampai pada titik puncak seperti mana. Situasi krisis yang kemudian mesti kita hadapi, tentu saja membawa kita semua untuk menyiapkan diri dengan baik. Orang-orang di seluruh penduduk dunia sudah memperbincangkan kemajuan teknologi yang sudah berlevel-level sampai tingkat yang advance. Ada juga yang sudah berpikir kita kita bisa piknik ke Mars enggak, ya? Pakai Elon Musk sudah menyiapkan semuanya untuk kita piknik ke sana. Daftar aja, murah kok. Nah, experience gitu untuk sampai ke sana. Enggak tahu di sana nanti kulinernya apa. Tapi orang sudah berpikir ke sana. Maka betul-betul kaca besar depan yang akan kita hadapi. Dan kawan-kawan punya pilihan cukup banyak. Tapi di samping itu belum usai tangis yang ada di Timur Tengah, di Afrika, karena pergolakan-pergolakan dan pecah perang di mana-mana. Sudah 329 hari perang di Rusia-Ukraina yang berdampak luar biasa. Eropa kesulitan energi, pangan mulai diperbincangkan, pertemuan di 20, kemarin membahas itu. Rasanya kita berada di posisi yang tidak memalukan. Ini kondisinya 329 hari perang yang kemudian mengganggu dunia. Efek perang dua negara itu memperparah krisis yang terjadi akibat pandemi yang belum selesai. Ya, sekarang Fed pelan-pelan mulai bagus. Bahkan saat ini sepertiga negara di dunia, atau sekitar 70 negara yang ada di dunia terancam resesi. 47 di antaranya sudah menjadi pasien IMF, selebihnya sedang mengantri. Bapak-Ibu, teman-teman, jangan nakut-nakuti tapi itulah tantangan real yang mesti kita hadapi apa artinya seluruh negara itu bakal mengalami kondisi sebagaimana yang pernah kita hadapi di tahun 98 lalu kris politik, kemudian ada krisis ekonomi multidimensi, tapi kita survive pada hari ini picuan banyak sekali dan kemudian ini merangsak pada sistem sosial ekonomi kita, dan kita kemudian harus mencarikan jalan keluar. Tradisi intelektual hari ini mesti kita bawa. Dan teman-teman adalah bagian. Para kontributor yang akan mencoba mencari solusi. Bukan usah bicara gede-gede. Kadang-kadang saya menemukan anak muda baru lulus, mereka membuat ide-ide cemerlang di sudut-sudut desa, bahkan di remote area yang tidak bisa memasuki hingar bingar media sosial, tapi dia kerjakan dengan betul, dengan beres, dan kemudian di sana dialah yang melakukan perubahan besar. Nah, pada saat itu kita melihat pengalaman Indonesia penjarahan terjadi luar biasa. Krisis ini mirip-mirip. Ketika Messi kemarin menang, pulang ke Argentina, poranya dahsyat. Tapi penjarahan juga terjadi karena inflasi di Argentina begitu tinggi sekali. Dan tentu saja konflik-konflik semacam inilah yang mesti kita antisipasi, termasuk sentimen-sentimen antar etnis, kemudian antar agama, yang kemudian kita bicara isu sara, yang hari ini, Bapak-Ibu, teman-teman, dari tema yang ada dari wisuda pagi hari ini, mesti kita betul-betul siapkan dengan tenang, dengan rasionalitas yang tinggi, sehingga menghadapi situasi mesti kompak, dengan persatuan hari ini juga sama PHK besar-besaran menjadi isu saya tentu sebagai orang kampung di desa ditanya Pak Ganjar terjadi PHK besar-besaran mana datang hoax ternyata terjadi itu dikapitalisasi dengan media digital yang sekarang bebas sebebas-bebasnya mau buat televisi hari ini perlu repot cukup buka channel youtube anda boleh sebut apapun Mau Mustovo TV, mau Ganjar TV, atau mau siapapun TV, anda bisa lakukan ini. Menarik atau tidak, ada faktor diferensial atau tidak, dan apakah memberikan pencerahan atau tidak. Jika semua jawabannya iya, itu akan berhasil. Dan kelak kemudian anda mungkin akan disebut sebagai seorang konten kreator yang menarik, yang kemudian mendapatkan nilai ekonomi atau kompensasi yang jauh lebih baik juga pada yang lain krisis-krisis itu mendorong sistem pendidikan kita juga kemudian harus melakukan rethinking kita pikir ulang yuk ini arahnya mau kemana, jangan sampai kemudian salah arah karena penyesuaian harus dilakukan dengan sangat cepat sekali karena apa Bapak Ibu, ketika ekonomi berkontraksi sampai 13,13 persen, ,13 dan laju inflasi itu mencapai 77,63 persen, maka banyak negara sekarang juga mulai berpikir ulang menata diri. Kalau tidak, ya ngamuk, marah, marah agar mereka juga bisa menjaga dirinya serupa. Padahal Bapak-Ibu hadirin sekalian, saat ini 10 negara dengan tingkat inflasi yang gila-gilaan, 5 di antaranya, lebih dari 100 persen. Lihat itu angkanya. Kalau Anda hari ini ke Simbabwe, kira-kira duitnya kayak, kayaknya nggak laku. Anda datang menukarkan duit di sana, mungkin dapatnya berkepok-kepok. Jadi anggap. Itu segitu Saya nggak tahu, ya 280% itu kondisi ekonominya seperti apa ya? Di atas 100%. Bahkan Eropa yang selama ini dianggap sebagai kiblatnya kemajuan dan pengetahuan tidak mampu menghindar dari ancaman resesi itu. Saya tunjukkan data ini. Laju inflasinya bisa mencapai 9,2 persen di sana, dan itu merupakan angka yang sangat tinggi sekali dibanding negara kita yang inflasinya bisa 5,5. Bahkan angka itu juga lebih rendah dibanding inflasi yang dialami Amerika 6,5 persen. Ini survival, tapi tahukah Bapak Ibu kawan-kawan di Bali itu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah? Ini yang ngomong merah pemerintah. Setiap Senin kita rapat secara nasional. Setiap Senin berikutnya ditunjukkanlah mana yang kemudian bisa kita kendalikan. Minimal volatile food. Minimal volatile foodnya. Cabai hari ini tinggi sekali, maka di kampung saya di Banjarnegara kemarin muncul satu, Pak Boy. Satu cabai harganya 300 perak. Bisa dijelaskan nggak? Bisa. Karena hari ini belum panen, cuaca juga sedang tidak baik. Tapi bisa dijelaskan, apa kemudian produk penggantinya, substitusinya apa? Ketika kita panennya sangat tinggi, si cabe ini busuk kemudian dibuang. Perguruan tinggi, ilmu pengetahuan, orang-orang inovatif sudah saatnya memikirkan cabai kering. Cabai kering belum begitu familiar di lidah kita. Belum begitu familiar, tapi di kota-kota besar sudah mulai terbiasa orang menggunakan cabai-cabai. Sebenarnya itu potential market sekaligus untuk menyelamatkan produk dan bagaimana kita mengendalikan inflasi. Tiap minggu, tiap minggu masuk pasar, tiap minggu kita mempengaruhi psikologi pasar dengan hadir di banyak sudut. Tapi sudah turun belum. Itulah effort yang hari dilakukan oleh. Banyak para pemegang otoritas. Nah, jika data kondisi dunia itu kita sandingkan berada hadapan antar negara, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, setidaknya simpulannya bahwa inilah waktu yang paling tepat untuk kita semuanya melakukan lompatan yang sangat tinggi. Sekali lagi, lompatan. Di tengah situasi yang tidak pasti, sebenarnya ada peluang yang bisa kita ambil. Lompatannya kira-kira dalam hal apa? Kalau kita melihat, maka langkah awal yang mesti kita lakukan adalah menghitung ulang seberapa sebenarnya kekayaan kita, kekuatan negara kita. Mungkin yang sekolahnya ekonomi, sekarang mesti bisa melihat akuntansi sumber daya manusia kita, akuntansi sumber daya alam kita. Maka bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalam, yang dikuasai oleh negara itu, bukan oleh kelompok dan orang perorangan, dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat coba kita hitung ulang yuk laut kita itu kalau kita rupiahkan berapa ya yang di bawah bumi dengan remote sensing yang bisa kita lakukan dengan peralatan yang canggih untuk bisa mendeteksi yang ada di bawah ada berapa apa saja kalau kita rupiahkan berapa kalau kemudian mau kita eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dunia akan berapa lama itu habis? Kalau itu kita eksploitasi kemudian, apakah kita akan menggunakan TKA atau TKI? Jangan sampai kemudian terjadi beberapa tempat, ada TKA apa di sana, Pak? Kita tidak setuju. Ya, udah, ambil alih TKI. Bapak Ibu, saya pernah mengawal PLTU Jawa Tengah. Di demo habis habis lalu marah Pak itu isinya TK Asuma. Saya stop besok pagi saya pulangkan TK-nya, tapi TKI-nya besok kamu selesaikan. Tolong diinstal peralatan itu, tidak ada bisa. Ntar ibu, ini PR kita termasuk PR perguruan tinggi. Merdeka belajar maka mesti kita artikan dengan praktek. Butuh lebih banyak teaching industri untuk itu. Tapi, Pak Rektor, Bapak Ibu dosen, kemarin saya ikut hadir dalam pelantikan Rektor di Bogor, di IPB. IPB menampilkan Bumpama dia sebagai science. Oke. Okay. Waktu kami ngobrol dengan beberapa Rektor di Jawa, Jawa Tengah, tidak hanya Jogja, saya ngobrol dengan mereka, beberapa perguruan tinggi sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak hanya belajar di dalam kelas yang klasikal membosankan, eranya Pak Fendi dulu pinjem pinjem fotokopi, gak ada ya hari ini. Terus kemudian gurunya galak, dosennya galak, nilainya pelit pelit, itu terjadi. Maka yang aktivis mereka Ekstra kampus, intern kampus, senat, unit kegiatan, kegiatan mahasiswa, mengorganisir diri belajar organisasi, dulu dianggap macan kampus nyebeli. Aktivis yang, Hah? apa kamu? Itu calon mertua nggak suka. Calon mertua nggak suka. Hari ini kemudian kita punya hasil riset. Tetap semangat ya, tapi jangan tersinggung. IP tinggi bukan jaminan soft skill sekarang masih banyak bahkan banyak dibutuhkan sekarang ini dibutuhkan ini. seberapa kenyal Anda menghadapi situasi ini dan akhirnya beberapa perguruan tinggi hari ini sudah mulai menginternalisasikan kegiatan-kegiatan eksternal mahasiswa itu ekstra itu maka Anda menjadi aktivis dapat nilai Pak Rehbaunen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 Ketika belajar itu, menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kadang-kadang kalau kita hanya masuk kelas, keluar ujian, lulus atau enggak lulus, kita tidak pernah mendapatkan pengalaman problem solving. Kita tidak pernah merasakan pengalaman berantem, gagasan. Bagaimana kemudian orang diganti untuk bersepakat, membuat kumpul ini saya sampaikan dalam konteks. Kita mendapatkan tantangan ke depan karena energi fosil kita makin hari makin habis. Konkret, loh, ini: apakah kita sudah akan mau langsung melompat ke electric vehicle? Apakah electric vehicle kita hanya akan membeli atau kita memproduksi sendiri? Apakah nikel kita kemudian akan kita proses menjadi barang setengah jadi atau langsung menjadi barang jadi? Apakah kita mampu? Presiden kemarin mengumpulkan seluruh kepala daerah, DND, Polri Forkombimda, termasuk BPS memberikan data itu kita bersama-sama menyiapkan dalam sebuah gotong royong, yang kekompakan rampak barisan untuk kita menyiapkan E-2023 itu tantangannya tidak gampang kalau kita Bapak Ibu punya kemampuan sendiri Bung Karno bilang mesti berdikari dalam bidang ekonomi maka Pak Jokowi Pak Presiden menyampaikan kalau begitu nikelnya tidak akan saya ekspor dalam bentuk raw material mesti kita olah maka kita mesti bangun smelter maka Jawa Tengah saya detail pun dipanggil siapkan lahan untuk kawasan industri karena di sana akan dibikin pabrik baterai dan disiapkan model mobil listrik PLN dipanggil untuk membuatkan SPKLU itu kira-kira POMSETRUM apa ya namanya? charger sebagai infrastruktur elektrifik maka wisudawan yang hari ini ingin menyiapkan diri menuju masa depan jemputlah beberapa item tadi yang saya sampaikan itu hanya butuh dua saja apakah Anda inovatif dan apakah Anda cukup kreatif saat ini? Jika jawabannya iya, Anda juara ini yang ada memang tepuk tangan. Itu kalau tidak ada sepedanya, tidak terlalu keras. <SILENCIO> kalau ada sepedanya di sini, ya, biasanya agak keras. Tepuk Energi baru terbarukan, Bapak-Ibu. Potensi yang kita miliki saat ini ada 3600 gigawatt. Banyak ya. Sementara pemanfaatnya hari ini masih 11,15 gigawatt. Artinya masih ada banyak sekali kekayaan bisa kita olah, apalagi jika menilai pada kenyataan bahwa negara kita sudah bertahun-tahun menjadi net oil importer artinya kita lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor dan divisa kita, pssst, habis dibakar itulah perdebatan biasanya kalau ketemu mahasiswa BBM naik enggak naik demo bro kepung DPR gitu Eh dulu saya juga gitu artinya sebenarnya dengan kondisi itu kita mulai berpikir ulang untuk mentransformasikan energi eh tapi gas kita juga masih banyak masih banyak. Kita dulu menjadi sekjen OPEC-O, gagaskan, Dan dulu tokohnya namanya Prof Subroto, yang beberapa hari lalu beliau dipanggilnya Pak Kuasa. Budang -budang itu luar biasa. Bro. Kita kalau bicara oke, okay. hebat sekali. Tapi fade pelan-pelan gila. Kita menjadi net imported. Ya kira-kira waktu itu tahun 62-80an kita berjaya. Tahun 2009 kita check out dari sana. Dan setelah keluar ya sudah kita menjadi net importer dan tentu kita tidak ingin mengulang hal itu lagi. Maka transisi energi disampaikan kepada publik untuk kemudian kampus, lembaga riset, pelaku bisnis, mesti berkolaborasi. Apa itu? ABG, akademisi, bisnismen, ya. dan kemudian government. Kolaborasi ini yang mestinya bisa masuk sampai pada hilirisasi. Dan tentu saja dengan potensi minyak di negara kita yang masih sangat tinggi, kira-kira 3,95 miliar barrel, ya kalau itu bisa kita kelola sendiri seperti Blok Mahakam, Rokan, dan betul-betul para insinyur kita yang mengelola, maka Bapak-Ibu rasanya kita bisa bangkit. Paling ada teman saya ini nonton bola ke Qatar, ya dipamer pamer lah dengan medsosnya gitu namanya kita nggak ngiri, ajak dong Ngiri juga kita Tapi yang mau saya ceritakan bukan itu Katar itu Merdekanya lebih duluan kita ya Tapi kepercayaan diri kemudian untuk membangkitkan bisa kita jadikan Pelajaran buat kita untuk bangkit Dan kebangkitan itu momentumnya hari ini 45 kita merdeka terus kemudian dengan berbagi goncang-gancing 66, terus kemudian uh, 98, terus kemudian reform sampai hari ini, mustinya siklusnya ada lompatan-lompatan. Nah hari ini dengan krisis seperti ini, dunia sedang biara, mereka sedang pada keturburukan, rasanya ini membentuk kita untuk bisa bangkit. Ketika transisi energi itu bisa kita realisasikan, Bapak-Ibu, teman-teman, maka intervensi dari negara luar terhadap kita, ini akan semakin berkurang karena kita cukup kokoh, cukup mandiri, Cukup bisa menentukan sendiri. Pak Presiden menyampaikan, saya putuskan untuk nikel, nanti boksit, setelah itu tembaga, tidak akan kita ekspor dalam bentuk raw material. Dan kita digugat oleh negara lain, dan di WTO kita gagal, kalah. Apa ngomongan Pak Presiden kepada kami-kami saat briefing, Kita akan lawan itu. Kita akan lawan itu. Dan pada saat pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa, di depan para pengambil keputusan Presiden menyampaikan itu dengan gagal. Jangan diktekan. Bapak-Ibu, Kalau mbak saya dulu melihat kita pernah dijajah Belanda, pernah dijajah Jepang, kamu mau ikut yang mana? Kamu ikut penjajah, kamu makmur, atau kamu berjuang sampai kemudian nyawa, darah, keluarga, cinta, harta semua dikorbankan, pilih yang mana? Bangun nasionalisme, patriotisme. Hari ini kita geser pada situasi-situasi yang seperti ini. Tinggal pada pilihan saja. Maka jangan salah kemudian kalau banyak integritas kita menjadi lemah, karena kemudian dorongan-dorongan seperti itu. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati. Jika dari si potensi alam dan infrastruktur sudah kita siapkan, maka tinggal dikasih satu supporting system untuk kita mengembangkan pada sektor setelah energi berikutnya adalah pangan. Maka apa yang mesti kita lakukan? Produksi padi kita sampai hari 32 juta ton. Jadi perdebatan panjang perlu impor atau tidak. Jika saat ini produksi singkong kita masih 18,3 juta 3, 18,3 juta ton dan kemudian orang kita baru 190.000 ton, padahal orang Jepang membutuhkan banyak sekali, maka siapa yang akan mengelola itu? Dan apakah pengelola pertanian kita masih dengan cangkul, mekanisasinya hanya dengan traktor, combine harvester? transplanter atau sudah dengan AI yang mana dua mahasiswa penerima beasiswa LPDP teriak-teriak soal Indy mesa saya panggil saya kenal Bias duanya di Manchester dan kemudian sekarang saya kasih tugas untuk membantu data petani dan bagaimana menggunakan AI untuk pertanian kita saya surprise karena input proses sampai dengan outputnya bisa didigitalisasi dan kamu bisa hitung pakai benda apa nanti panennya kira-kira jumlahnya berapa duitmu yang masuk berapa dengan harga asumsi pasar, harga pasar asumsinya segitu maka kamu akan mendapatkan duit berapa hari ini anak itu melakukan sebuah inovasi masuklah satu anak yang punya keahlian dalam iklim BMKG kemudian datang kepada kami, kita kolaborasikan dan latihan sekolah lapang iklim untuk pertanian. teknologi Bapak-Ibu. Saya tidak tahu apakah hal ini menarik, tapi kalau kita mau berdikari betul-betul, rasanya kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus melakukan lompatan yang luar biasa. Termasuk kemudian kampus. Bapak-Ibu, para dosen, kampus kita minta untuk terlibat melakukan research, melakukan pengembangan dan kemudian ketemu dengan pengusaha melakukan hilirisasi dan pemerintah membuat kebijakan memaksa untuk beli maka katalog lokal dibuat dengan yang kecil-kecil ketika kemarin kita Antam habis oleh pandemi, UKMnya saya kumpulkan kita ajari mereka digital kita ajari mereka uh, melakukan review terhadap produknya kita berikan akses perbankan yang jauh lebih gampang dengan insentif yang cukup tinggi dan kita jualkan ketika nggak laku, kita beli sendiri dengan cara bagaimana? kamu sudah oke, okay, kamu saya kurasi hari ini kamu mesti ikut di katalog lokal dan saya yang beli sesimpel itu sebenarnya dengan sebuah keputusan politik hanya butuh begini saja jangan Enggak usah kaget, enggak usah kaget, tenang aja saya enggak marah kok Bapak Ibu yang sangat saya hormati Maka potensi pangan kita Termasuk diversifikasinya Mesti kita dorong Maka jangan paksa kita semuanya makan beras Ini saudara-saudara saya yang Mulai senior Eh senior atau tua ya sama lah, sama lah, Mulai takut makan beras Karena gulanya tinggi Tapi beras analog hari ini berasnya diciptakan jagung dan singkong dengan kadar gula yang sangat rendah tapi bentuknya beras maka matanya ditipu beras, matanya ditipu teknologi, harganya lebih mahal dan marketnya ada itu baru yang ada di kita belum kita bicara sagu, belum kita bicara mengolah makanan yang di kampung saya ada yang makan beras tapi juga ada yang makan tiwul dulu orang makan tiwul diajak. Oh ya, apakah yang hadir di sini ada orang dari Wonogiri? Oh ada, wah oh, itu Wonogiri dia, kelihatan dari sini. Kelihatan dari sini wajahnya memang sangat Wonogiri. <laughs> Wonogiri itu sampai hari ini melakukan inovasi dan Tiwol yang dulu rasanya nggak enak apa namanya baunya tengi apa sih nggak enak gitu ya pak baunya. Sekarang sudah plain, sudah seperti beras. Ponogiri kemudian bekerja sama dengan perusahaan besar dan menghasilkan tiul instan dengan kemasan yang sangat cantik. Bapak Ibu, pangan alternatif inilah yang kemudian bisa membuat kita makin kuat untuk berdekat. Saya punya gambaran saja saat ini petani kita cuma menyuplai kurang lebih ya di bawah 6% bawang putih. Total kebutuhan kita kira-kira 560 ribu ton. ya. Dan kemudian konsumsi dalam negeri itu hanya sekitar 6% ke bawah. Pada tahun 96 kita pernah agak berjaya sampai produksinya mungkin sekitar 60-70%. Karena itu tanaman subtropis katanya. Hari ini kemudian kita terburu, maka bawang putih kita tidak bisa adakan sendiri. Maka harga kemudian menjadi permainan. Perguruan tinggi saya ajak terlibat membuat learning center di Tegal dan hari ini sedang berjalan. Apakah butuh proteksi dari negara, butuh proteksi dari pemerintah agar kemudian kita bisa jalan. Teman-teman para wisudawan yang aware, yang peduli pada soal ini, ini ruang. Ini tantangan yang bisa dibalik menjadi peluang. Tertarik nggak ya? Entrepreneur disiapkan, sociopreneur disiapkan, artificial intelligence ada bagaimana ramu ini menjadi satu, kemudian menyelesaikan persoalan itu. Dan negara pasti sangat membutuhkan Bapak-Ibu, teman-teman semua. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, persoalan kelautan, perkebunan, peternakan, industri, pengembangan teknologi, bahkan sampai kebudayaan, tentu ini yang menjadi perhatian kita, agar kita tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Kenapa saya tanya di awal, siapa yang tadi minta restu orang tua, salim, cium tangan orang tua karena itu yang begitu penting hari ini untuk kita lakukan agar kita menjadi manusia yang beradab. hati-hati, mungkin kita sukunya beda jangan pulih dong, mungkin agama kita beda, jangan hina dong mungkin status sosial kita juga beda, jangan hina dong karena sekarang menghina sedikit saja, satu statement saja, itu menjadi viral rame. Kemarin ada yang menyampaikan itu, kemudian minta maaf, dimarahi oleh keluarganya dan sebagainya. Tapi sudah menjadi sesuatu yang akhirnya lepas. Butuh pendinginan lagi, butuh tokoh yang sangat arif untuk itu. Batak, Ambon, Sunda, ada Jawa. Ketika kemudian kita punya nilai-nilai yang sangat bagus, kenapa? Itu kita tinggalkan. Sementara nonton drakor terus-terusan, serialnya nggak putus. Hip-hop kemudian melaju, gedung ini saya kira sering dipakai untuk konser, ya nggak? Skincare harusnya dari sana akhirnya kan? Kalau mungkin nanti Mustafa berkembang dari kedokteran gigi menjadi kedokteran umum, punya mungkin kedokteran yang mengurusi kosmetik akan laku karena semua orang sudah harus meniru hidungnya orang Korea. Maka operasi plastik ini menjadi komoditas industri yang menjanjikan. Bapak Ibu percaya oke, okay. tidak enggak apa-apa, tapi itu fakta. Dan anak-anak kecil sekarang mulai belajar bahasa Korea autodidak. Bahkan belajar dari YouTube. Itu yang terjadi. Maka apakah kemudian kita bisa menggelorakan ini semuanya? Membuat narasi-narasi yang lebih baik dengan strategi buddhanya lebih bagus. Saya sampaikan kepada kawan-kawan besar-besar. -kawan, kenapa kita tidak dengan diplomasi kuliner? Kenapa? Saya senang karena perguruan tinggi bergabung dengan industri. Prof. Di Jawa Tengah ada satu pabrik besar membuat lab untuk memproduksi rempah. Jina datang ke seluruh negara dengan jalur sutra, mencoba membangun dengan jalur rempah dan ketika kemudian itu berhasil maka sebenarnya kita bisa mensuplai orang-orang dulu menjajah Indonesia karena datang ke Indonesia mencari rempah kenapa kemudian kita tidak mengangkat itu kembali dan kita kuasai maka para diplomat tugasnya sekarang adalah kuliner eh, ada toko Indonesia jualan bumbu, jualan rempah sehingga taste makanan itu menjadi lebih beragam, lebih enak, lebih nikmat. Apa kaitannya dengan Korea? Anak-anak sekarang na narinya Korea, dia belajar bahasa Korea. Ya. Skincarenya kalau tidak dari Korea dia nggak mau. Masa putri biasanya. Eh, cowok ada juga ya? Mungkin dia seksi. Tapi hari ini, mereka sudah bisa memakan kimchi sawi asem gak enak dia makan dan dia bilang enak karena semua sudah dikuasai dengan image itu kita belajar tentu saja kita belajar tentu saja rendang sudah mendunia saya datang ke Spanyol ke warung karena lapar malam-malam cari kafe kecil ada list pertamanya judulnya nasi goreng kurang king nasi goreng ini pasti dari Indonesia lalu saya datang masuk chefnya dan nemu Thailand dan dia katakan ini nasi goreng paling enak dan rasanya gak karu -karu. karena rempahnya berbeda bapak. ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan pendekatan kebudayaan yang kemudian bisa kita miliki para si ada banyak doa dari orang tua. Ada banyak tantangan dari bangsa dan negara dan dunia yang sangat real ini. Tapi satu yang pasti, keluarga orang tua, orang-orang tercinta, hari ini sedang berbahagia karena melihat keluarganya di sudah teruslah bersama mereka. Tunjukkan bahwa kalian bisa. Dan itulah kebahagiaan sejati. Biarkanlah dunia berjalan seperti ini, tapi kawan-kawan, Bapak-Ibu semuanya punya sikap, punya prinsip, punya masa depan yang disiapkan, dan itu adalah kesuksesan yang selalu kami doakan. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ganjar Pranowo ESA MPB. dan untuk Bapak Ganjar kami meminta waktunya sebentar untuk foto bersama dengan pimpinan dan juga guru besar Universitas Profesor Dr. Muslopo Beragama. Selanjutnya pencerahan dari rektor universitas Prof. dr gustopo beragama kepada gubernur jawa tengah bapak ganjar pranowo sri Terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo SHMIB Hebat-lebat Selanjutnya kita dengarkan lantunan persembahan lagu dari paduan suara Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama yang berjudul Tukang Sapu Jadi Profesor Oh, udah perlu sempat ke berapa kali gitu ya pak berdua pak berdua pak nanti berdiri dong berdiri berdiri aja ya mundur aja lagi oke. Sampai jalan, mas? Sampai jalan, Pak. Apa Bagaimana tuh? Bagaimana pesannya, Bapak? Untuk oh, kesannya bagus. Pesannya baik-baik. Apa lagi? Pak, ini salah tantangan untuk wisudawan yang sekarang tadi Bapak bilang Ya, tadi saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa situasinya tidak mudah seluruh dunia. Tapi kalau kita menghadapi situasi seperti ini dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para wisudawan di Universitas Mustopo, rasa-rasanya kalau saya makin optimis, karena seluruh tantangan bisa kita balik jadi peluang. Tinggal kemudian sektor-subsektor dan minat yang uh, dimiliki oleh mereka itu aja ditekunin. Sehingga uh, para wisudawan ini sebenarnya menjadi energi baru. Tentu pengetahuannya cukup, tentu keterampilan sudah diasah, ya, tentu jejaring mereka punya. Nah, tadi saya sampaikan saja bahwa dunia belum baik gitu kan tapi sekarang sudah mulai membaik dan Indonesia sebenarnya bisa melakukan itu spiritnya sudah ada, kita memperdikari nggak? Kalau Pak Presiden kemarin bilang sumber daya alam kita-kita kita olah sendiri maka itu butuh skill, level skill ya yang bisa mengisi itu semuanya maka para wisudawan ini yang saya katakan energi baru itu mesti segera mengambil slot memang butuh inisiatif dan tentu saja dengan pengalaman yang dimiliki, uh, mereka bisa menyiapkan diri atau barangkali kampus juga membantu. Maka biasanya ada semacam business center ya, terus kemudian mereka uh, join dan kemudian mereka menjembatani atau meneruskan atau menggandeng industri, maka mereka akan bisa bertemu. Tentu banyak hal-hal yang sifatnya kreatif yang dimiliki oleh anak-anak zaman -anak. sekarang. Ini peluang yang... Cukup bagus lah gitu. Dan Mostobo kan bagus. punya pengalaman bagus. yang cukup Pak. lama Apakah itu kebijakan yang bagus menurut Bapak? Bagus banget, dulu nggak ada Aktivis itu nggak pernah dinilai Aktivis itu nyebelin kamu ini gitu nggak pernah, bolos terus Bikin onar gitu Tapi ternyata leadership dibangun Communication skill dibangun Problem solving mereka belajar Nah pada saat itulah hari ini dengan Merdeka belajar, ternyata aktivis itu belajar leadership. Anda lihat saja seluruh aktivis, yang sekarang atau dulu mereka di kampus aktif, sekarang mereka jadi apa? Gitu ya, dan itu di kelas nggak ada. Maka organisasi di kemahasiswaan itu juga menjadi penting dan itu bisa dikonversi menjadi nilai. Belum lagi kalau ketemunya yang suka bisnis memang dengan industri, maka saya sampaikan teaching industry penting. Mereka belajar itu magang, belajar memahami di sana, atau KKN tematik yang sustit. Maka kalau Universitas Mustopo katakan, saya mau bantu pemerintah menurunkan angka stunting mana daerahnya, datang ke situ, terus kemudian dikeroyok Satu bulan KKN, Uh, bulan berikutnya kloter kedua, bulan ketiga, kloter ketiga, enggak pernah putus, continue. Maka pada saat itu pasti akan ada satu, uh, apa namanya, uh, peninggalan, legacy yang cukup bagus yang mengawinkan antara seluruh kekuatan yang dimiliki perguruan tinggi. Ya penelitiannya, ya pengembangannya, pengabdian masyarakatnya, gitu itu akan terjadi. Kita foto dulu ini mas Mana, alhamdulillah guys hari ini saya ketemu rambut putih dan yang keriput jadi itu ciri-ciri pemimpin. -ciri Oke, berkomitmen terus. Kamu kreatif. Oke. Yep. Yes. Oke, okay, makasih ya. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs>